Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada sebuah muka spesial banget dari Bang Yudi Revan sahabat ya di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Kita lihat para sahabat ya ada sebuah tulisan senior dan junior. Ini adalah foto ketika Bang Yudi Revan menikah persahabat ya di buku nikah dan kita lihat di bawah di sini ada foto Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah persahabat ya senior dan junior. Luar biasa mudah-mudahan semua rangkaian pernikahan Leslar dilancarkan almin ya, Alamin Dan dalam postingan tersebut ada kalimat caption yang dituliskan pernah di momen ini rasanya deg-degan guys berbeda masa berbeda cerita Bismillah semoga dilancarkan sampai hari H ha. mohon doanya Leslar menuju halal amin selalu kita doakan yang terbaik mudah-mudahan semua urusan rangkaian tentunya niat baik pernikahan Les dinamblar selalu dilancarkan amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar salah satunya dari Bank Bensi Kumbang Mengatakan dalam kolom komentar, kalau sudah dicap stempel gitu, berarti sah ya, Masya Allah. <gifat> Mudah-mudahan saja bersahabat ya, sebentar lagi Lesti dan Bilar akan sah, dan tentunya kita akan menyaksikan bersama-sama mereka duduk berdua di pelaminan, pasti seperti raja dan ratu Masya Allah luar biasa. Dan kabar terbaru selanjutnya persahabatia ya, ini adalah kabar bahagia yang kita dapatkan kembali ini langsung dari Lesti Kejora. Di sini kita lihat di akun instagram pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan foto Lesti bersama Rizky Bilar Masya Allah senyumannya mereka membuat kita semakin bangga ya sampai kaget nih pemimpin melihat Instagram langsung mendapatkan kabar bahagia dari Direktori Kejuara dan disitu juga Direktori menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah, masya Allah luar biasa Bismillah lancar. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, semuanya disukseskan. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar tanggapan, bersahabat ya ada komentar dari Bang Enoni mengatakan. Wah wow, mau bikin film kayaknya Avenger ya, deh. Pakai blue screen pasti keren nih. Filmnya antara Duh cute banget ya. <laughs> Berikutnya, komentar diberikan dari akun Chris Do Sebastian. Koko Chris mengatakan, semoga diberikan kelancaran sampai hari haya Dedek, Kakak Amin. Tentunya doa-doa tulus, doa-doa baik selalu diberikan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik juga. Mudah-mudahan selalu diijabah. Untuk semua doa baik dari kita semua, dan kita akan yang terbaik juga, bersahabat ya. Mudah-mudahan, tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini itu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.